<SILENCIO> Halo teman-teman semua Ketemu lagi masih bersama Blind Family Kali ini mau apa? Nyanyi lagu? <SILENCIO> du, du, du, du, du, du. <SILENCIO> aku topi Dan duduk Jika lagu pandang keli Bintang jauh di sana melelah jiwa tapi cuma Dan hati mencari gairah membuat susahkan cintamu yang terlalu <laughs> terlalu enak besoknya, enak besoknya, enak besoknya, enak Dadah! Dadah! dadah. <tipun>